Halo guys. Ketemu lagi bersama saya yaitu di manakah kita di Epen slot Epen Epen Epen slot. Hanya di BU tercinta kita ya guys ya. BU di mana? Yaitu di Rupiah 138. Karena Rupiah 138 tidak pernah ingkar janji ya guys ya ini gua lagi keluar sini gua lagi dulu di, di rumah teman gua sih di rumah temen gua dan gua nyoba nyocol-nyocol ya kan nyocol-nyocol di Get off Olympus ya itu di yang kita sebut biasanya di Usman ya guys ya di Usman gua bawa modal 100.000 ya guys ya gua membawa modal 100.000 ya kalau menang kita kita main sama temen atau sama pacar kita kita ke hotel lah cocok ya kan semoga dikasih oleh rupiah 138 ya tolong dibantu untuk <laughs> akun saya ya ya semoga aja ini dikasih oleh rupiah 138 saya tadi membawa modal 100.000 ini gua mencoba mencari pola buat kalian ya guys ya nih gua spin lagi 30 ya gua mencoba mencari pola buat kalian ya siapa tahu pola-pola dari saya ini bisa buat rekomendasi buat kalian mau nyocol ya kan guys dan rupiah 138 ini gua tadi ngelihatnya di ini sih ada yang habis apa yang ada yang habis maxwin tadi di Facebook tadi jadi nggak enggak banyak pikiran gua langsung deposit <tuh> dan ya langsung nyocol malah tadi yang gua lihat yang di Facebook malah cuman modal modal berapa modal 10.000 Cok. ini kita kok di tol ya guys ya modal 10.000 dia dapat dapat free-free itu to one <tuh> rollingan sih <tuh> Dikasih dia Max fin. Maka dari itu langsung saya langsung Terguga wow. Langsung gua nyocol ini sekarang Gua langsung buka Dan gua langsung bermain di rupiah 138 Oke okay. untuk kalian yang nonton konten ini Jangan lupa di klik tombol like Share dan di subscribe ya guys ya Biar apa Biar gua lebih semangat lagi Mencari pola Dan mencari konten Ya guys ya karena dan jangan lupa untuk diklik tombol lonceng ya guys karena setiap kali saya membuat video agar kalian selalu update dan menjadi penonton yang pertama ya guys ya ini canto ini kenapa kenapa tadi seri... Dari tadi tadi gue ngomong aja nggak gue lihat saldo babi babi Ayolah Usman, jangan kau buat aku patah semangat, Usman. Semoga kita tak ditipu ya guys ya oleh si Usman ya guys ya. Paksalah, Us. Oke, paksalah, Us. Paksa laus. Oke, paksa laus. Paksa hijau. Bentar guys, gua mau fokus dulu. Oh! Langsung dikasih cuk yang kaget-kaget ya guys ya. Memang mengejutkan. Tinggal berapa 24 ribu ya saldonya ya tinggal 24.000 ya semoga aja nggak bapuk ini dan skaternya ada isinya ya guys ya <tuh> ya kita lihat aja dulu ini apakah dikasih kali empatnya langsung turun masih kali empat hijaunya kena itu kali-kali yang... tapi kaldu ya cuman dikasih kaldu ya guys ya oke biru diamond Anjing lah biru diamond Gak konek ya guys ya Oke okay, Masih lanjut kita Masih kali 8 Ah dikasih kaldu lagi Ya santai guys Gue mau ngerokok dulu ya guys ya Yang mau nonton konten ini Jangan Apa ya santai-santai aja ya Sambil ngerokok Sambil ngopi Oh uh, dikasih tambahan cuk Dikasih tambahan lagi sama si Usman Gak enak gimana nih gak enak gimana sih Usman baik-baik hati ya si Usman ya lah belum belum guys belum guys Oh kena cok Wah! cuman dikali sih itu cincinnya kenapa nggak sekalian dikonekin cok ini kayaknya kalau gua JP gua langsung minum mabok sama teman gua ya guys ya gua langsung mabok dan nah kalau main kayak gini nggak perlu mencari maxwin ya kita ya guys ya, nggak perlu mencari maxwin, kita cukup JP aja kita udah ya lumayan buat ya buat beli Amer lah ya guys ya, buat beli Amer dan jangan lupa membagikan pacar, <laughs> pacar cok nggak lah enggak, guys nggak guys nggak guys ya terserah lo lah itu urusan urusan lu ya kan. enak kali habis makan rasanya ngerokok ya. Ini gua uh. pecah entot. Bu! Masih ditambahin lagi loh Bodoh! Ma. ma, ma, ma, ma. Modal 100.000 ya guys ya gua ya tadi ya, modal 100.000 ya. Oh, cowok satu kali ayolah. Kurang dua kali spin lagi ya. Kali-kaliannya udah tinggi, babi. Anjing, cuma dikasih 292. menlah belum belum belum belum, belum belum puas gua. Gua mau cari pola-pola lagi ya. Gua offkan aja DC-nya dan gua spin dengan turbo SS. Ya, guys. Dan tak lupa lagi saya mengingatkan jangan lupa untuk bermain di rupiah 138 ya guys ya. Karena di rupiah 138 ini selalu mengejut kejutkan. Ya gimana tadi gua modal tinggal 24.000 ya guys ya. Tiba-tiba sekarang 200, 300, ucok uh, kan mengejutkan kan? Emang benar-benar mengejutkan, Cok, di luar, Cok. Bo! Di luar loh ini, Guys. Hmm. Kali 10 jiling sepiri mak langsung 500 si cok hmm hmm oke okay. anjing ayolah kasih yang baik-baik ya Usman <tuh> aduh Usman gimana ya ini Usman apakah kita WD ya lah kita baik aja lah sekali lah kita bay kita baik oke kita baik antara dapat dan tidak dapat ya guys ya kalau dapat kita pesta kalau nggak dapat kita tiduran di rumah aduh ya nggak berharap Maxin ya bisa bisa di bisa dibilang berharap ya guys ya tapi kalau memang dapatnya nggak sampai Maxin nggak apa apa gua nerima kok Gua nerima asal kan tiap hari lu kasih uang jajan lah, lu kasih uang jajan ke gua 100 200 Cuk, udah nggak apa apa sih nggak apa apa, tapi dilihat dulu ya dilihat dulu dari modal kita berapa kalau modal 100.000 ya ya tergantung dari hati kalian lah guys, kalau kalian udah mau withdraw ya withdraw aja cok, hmm. ayo ah, tambahin lagi oke merahnya merahnya turun ini. Oke. Okay. Aduh bangke bangke, <tuh> Belum ya, belum ya. Gua tadi baynya 480, Cok. Oke, okay, masih kena kali 8, Cok. Anjing. Biru diamond-nya kurang 2, Cok. mau diturunin Usman. Ayolah Us, gua udah mau keluar ini, Us temen gua udah nungguin yuk bentar ya guys ya bentar ya temen gua udah nungguin cok mm, jam pasirnya konek cok petir uh wah udah balik modal ya dari awal ya guys ya mm. anjing tapi dikasih ya, lah Gua pamit dulu ya guys ya oke okay, see you